mewakili kota Tangerang pola hidup bersih dan sehat, Kecamatan Pinang siap raih predikat terbaik untuk mengikuti lomba PHBS tingkat provinsi. Bertempat di wilayah RT 04 RW 07 Kelurahan Sudimara Pinang bekal juara lomba FKPS tingkat kota, kampung PHBS Kecamatan Pinang, pun saat ini sudah memasuki tahapan ketiga, di mana tahapan pertama pengumpulan data dan tahap kedua zoom meeting evaluasi yang berhasil dilewati dengan sukses. Sebagai perwakilan kota Tangerang yang telah masuk ke dalam tiga besar, Camat Pinang Syarifuddin Harjawinata optimis. Raih predikat terbaik, Camat Pinang Syarifuddin Harjawinata mengatakan, Ya, terima kasih. Maluku Hormatilah berlangsung kemarin, kita tanggal 18 Oktober 2022 ada kegiatan penilaian PHBS di kabupaten, di mana ada sekelompok indikator menjadi penilaian PHBS dari kabupaten yang dituai oleh Bupati dari tingkat provinsi. Dihadiri oleh Bupati, saya Camat, Pak Ura, Pala Upt Kesehatan, Pak RW, Pak RT, atau masyarakat dan kata -kata dari mulai kedua Kota Kecamatan Kelurahan dan Kades Kegiatan ke ke ke ke itu melakukan peninjauan langsung setelah kita tahapannya dari mulai penyerahan data, zoom meeting ekspose di kegiatan tahap kedua ini termasuk tahap ketiga karena kita sudah masuk tingkat besar dari tiga kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Kambangan Kota Cirebon Kota Tangkang dan Kota Tangkatan mereka bisa dinilai mudah-mudahan hasilnya maksimal ya, dan memuaskan kita dapat dua ratus yang terbaik lah ya. Kota Tangkang itu Kota tangkang sebagai kelahirannya di Kota Tangkang untuk kelompok perikanan kalau sudah lolos tingkat satu di provinsi kita akan kita punya sepuluh indikator program PKK, mungkin dari sepuluh indikator itu terpenuhi semua yang ada di sisi Merauke yang di area IV, makanya kita terpilih ini sepuluh indikator eh, program PKK yang ada di dalam PKPS, karena semuanya akhir dari kegiatan KPS, kata adalah membuat masyarakat yang sadar akan lingkungan kebersihan yang bisa menimbulkan uh, masyarakat yang sejahtera, sehat lahir dan batin.